Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jaga anak-anak kita Generasi penerus bangsa ada di tangan anak-anak kita Penerus agama ada di tangan anak-anak kita Sekarang saya lagi bingung Anak sekarang megang handphone mah jago-jago banget Kalau dibilang Indonesia merdeka rumah tangga kita belum merdeka Pak Bu Betul apa enggak? Betul apa enggak? Handphone di tangan aja. Ini gara-gara siapa Bapak apa Ibu? Anak demen handphone ini gara-gara Bapak apa Ibu? Ya lu ribut-ribut lu. Handphone gara-gara Ibu yang beli kuota Bapak. Bagi-bagi dosanya. Bu, yang namanya anak kenapa sih kalau mau makan dikasih handphone? Suruh nonton YouTube, biar apa, biar duduk tenang, anteng, biar anteng. Ibu nggak sadar waktu kecil, pecicilan. Bapak nggak sadar waktu kecil, pecicilan. Pak, loncat sono, loncat sini. Ibu, ampe capek, bapak ampe capek nyuruh makan. Kalau anak dikasih makan lari-larian wajar, namanya juga anak. Kalau ibunya diain makan, bapak suruh muter-muterin meja. Ayo kejar dulu, kejar dulu. Itu namanya bapak PA. <SILENCIO> Kita logika yang namanya anak-anak kan hidupnya main. betul. Biarin dia main coba. Kita dulu ada masih main gangsing, Bapak, ngapal main gangsing pak? Main yoyo. Anak sekarang ada? Boro-boro. <SILENCIO> main klereng-klereng. Gak ada. PUBG. Mobile Legend, FF tuh mainannya. Lu ya, lu ya. Tuh, sekarang yang begitu-begitu, Pak. Maaf, Bu. Maaf, saya masuk kuningan ini 2011. Saya dakwah di Kabupaten Kuningan ini 2011. Saya udah masuk di Kabupaten Kuningan. Saya ngelihat kalau setiap mau maghrib jam 5 sore itu anak-anak, pantar-pantar segini nih, udah pakai peci, koko, kain, pegang kitab kuning, jalan ke musola. Sampai detik ini udah gak ada apa yang begitu? Gak ada Maghrib masih pada main sepeda Kita ingat dulu waktu kecil saya jam 5 belum mandi Belum pakai koko, belum pakai kain, belum pakai peci Digebugin dari kaki sampai paha sampai biru semuanya Saya sampai bilang sama mama Mama nih ibu tiri ibu kandung sih mah Main gebugin aja Ternyata manfaatnya sampai gini hari Bukan berarti orang tua itu benci sama kita Bukan, tapi ngedidik Untuk dipatri Anak ini makin taat sama Allah Kenapa? Karena rezeki yang Allah titipkan Lewat orang tua kita, kita ini anak Buat apa? Nyelamatin orang tua Nanti diomil kiamah Kalau kita nyalalai di dunia Mungkin gak orang tua kita selamat Gak bakal mungkin Maka itulah didikan orang tua Pak Lu imam lembek amat lu Tegas gitu Pak <SILENCIO> Nah gitu ngapa jadi laki-laki Pantesan LGBT banyak <SILENCIO> Modelnya begini Makanya jadi laki Pak Ini jujur, lihat punya anak laki-laki Periksa handphonenya Periksa handphonenya, jangan main-main Pak Jangan main-main Sekarang banyak orang yang lemes Pak Laki lemes, jalannya lemes banget. Ya Allah ya Karim, Huh, pengen tabok rasanya <SILENCIO> Kian, Pak Haji ngomongnya bencong, Bukan <SILENCIO> banci itu kalau jalan begitu ya Allah periksa handphonenya bapak tanggung jawab loh pak sampai ke akhirat kalau ibu urusannya cuman sampai dunia bu betul pak karena di dalam hadits Nabi wahai para istri ini doanya malaikat Jibril ya Allah jangan kau terima amal ibadah seorang istri yang durhaka kepada suami ini doanya malaikat Jibril aminnya daripada Allah Nabi Nabi mengaminkan amin Ibu nggak seneng, hui, nggak seneng. Lah emang hadisnya di situ nggak ada suami durhaka nggak ada. Ini suami mah suami soleh di sini mah. Di pak parah ya pak ya. Nih berarti rumah tangga bapak masih belum merdeka pak. Istri bawa yang ngotot aja. Bu, Ini saya ketegasin sekali lagi yang paling banyak neraka laki perempuan. Laki nggak ada dalilnya itu. Perempuan masuk sorga, iya itu juga cuma dua biji, bu. Paling banyak neraka tuh perempuan, bu. Tapi mudah-mudahan perempuan di sini mah ahli sorga, beda dari sorga. Tapi bohong. Amin, amin amin aja lu. Ini saya ngelihat bapak-bapak di sini ahli sorga lihat bapak-bapak yang tertindas. Suami-suami tertindas, Bapak tanggung jawab lho Pak di akhirat, Bu, satu helai rambut perempuan sudah boleh dan wajib memasukkan empat laki-laki masuk ke dalam neraka jahannam. Satu helai rambut seorang wanita, Ibu banyak, perempuan ini banyak, yang namanya aturannya banyak. Itu sekedar sampai di dunia, nanti di akhirat urusan suami. Ibu sholat, ibu nggak sholat ibu teguran daripada suami. Suami tegas di dalam menegur untuk masalah ibadah. Kenapa? Karena suami nggak mau sebagai istri yang dapat menghambat seorang suami akan masuk ke dalam surganya Allah. Tugasnya seorang istri saya mau tanya, ibu bapak mau nggak masuk surga bareng-bareng? Bapak, bapak nggak mau, bapak mau pak? Tuh, ogah oh, bipah di dunia jinusahin, bukannya di akhirat? Ibu mau masuk surga berdua-duaan Bu Bidadara gak ada loh bu di surga, Yang ada bidadari Ibu Maaf ya bu, maaf Seorang istri kurang ajar sama suami Jangan khawatir pak Senyum baik Senyum, terusin aja terusin Itu malaikat di atas Ngedengar perkataan Bidadari kepada Allah Ya Allah cepat ambil laki-laki ini Bawa kepadaku, biar aku yang mengurus suami ini. Ibu gak ngurusin, kita udah punya bidadari, Pak, tenang baik Lek. Bapak tahu bidadari nggak Pak? Satu iler bidadari iler, tahu iler? Kalau bahasa Sunda iler apa? Amalannya. <gulah> <Apa> namanya <gulah> nggak enak amat ya. Satu iler bidadari turun ke bumi, satu dunia wangi. Iler lu bu Mit hmm. amit, amit. <tien> Tenang pak Istri durhaka sama kita Bidadari udah disiapin buat kita pak Apalagi yang pasang jenggot Ya, ya pasang jenggot nih ya. Satu helai jenggot Satu bidadari lagi bergelayutan <tien> Luar biasa Siap-siap yang punya jenggot Besok insya Allah botak Istri ini hari kerok. <tien> Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Tanggung jawab seorang wanita itu Yang pertama jaga kehormatan keluarga Jaga kehormatan suami Jaga harta suami Jaga diri untuk suah Itulah yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW Masa rumah tangga kita maunya begini terus pak Ibadah kita nafsi-nafsi Kehidupan nafsi-nafsi sendiri-sendiri Itu karena, karena perempuan ini banyak aturan di dunia Iya, tapi nanti di akhirat Kalau perempuan ditanya Neng, kenapa gak sholat? Oh, ya Allah, tanya aja sama suami saya kenapa? Suami yang ditanya terus-terusan Bertubi-tubi pertanyaan Allah untuk istri Dilempar kepada suami Wajib untuk menjawab apa yang dikatakan oleh seorang istri Ini tanggung jawab seorang laki-laki Kita nikah ini bukan berarti tenang Yang namanya nikah ini Hak dan kewajiban seorang mukmin, muslim, muslimah diberikan kepada seorang laki-laki saat dia nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Insya Allah mudah-mudahan pulang dari sini keluarga kita jadi keluarga yang sakinah, mawadah warahmah, menjadi keluarga yang ahli ibadah. Insya Allah jalin rumah tangga yang harmonis, ya, yang baik sediain air saat suami pulang. Suami mau mandi, sediain, tanyain yang mau mandi air anget apa yang mau air dingin? Apa yang mau air mendidih? Tanya. Kali debus. Mandi pakai air mendidih. Tanya, yang hari ini mau pakai bajunya apa? Warnanya apa? Celananya apa? Karena di sini kan rata-rata laki-lakinya pekerja, betul? Tapi ingat, Bu. Bu. Bu lu jangan bilang-bilang ya kata imam syafi'i jika ada laki-laki yang sholat subuhnya di rumah lu jangan bilang-bilang dulu malah kina ya jika ada laki-laki yang sholat subuhnya di rumah suruh ganti pakaiannya dengan pakaian wanita ya bu ya oke bu setuju ya besok nih subuh nih mintar nih kalau suami kita sholatnya di rumah Mau jalan kerja suruh pakai daster, kalau enggak rok-rok, ya bapak makmurin masjid, makmurin musola, ya Ketua, kecuali udur silahkan. Kenapa berkahnya seorang suami rezeki tatkala dia keluar dari rumah menuju musola atau masjid Allah berkahin rezekinya, insya. Tugasnya ibu apa doa, Salat duha dua empat enam delapan, tapi usahain jangan dua empat enam delapan minta sama Allah Ya Allah jika ada rezeki kami yang dari atas Turunkan Yang jauh Yang di dalam tanah Keluarkan Seorang suami yang ikhtiar Rezeki ibu melalui doa Itu akan diberikan oleh Allah Insya Allah Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Yang pertama saya cuma mau ngingetin, Yuk hati kita ini dibenerin Kalau hati benar Insya Allah semua anggota badan kita benar Hati ini tergantung dari apa? Dari asupan Makanannya Kalau yang haram Pasti hati akan menjadi kotor Kalau yang remang-remang aja Hati juga bakal keruh Jadi masukin sesuatu yang ha? halal Kalau masuk yang halal Saat kita makan Hati pun akan menjadi sesuatu Hati yang bersih, yang taat Yang ibadah Yang ingat sandarkan hati kita kepada Allah Yang kedua Baca dan selalu zikir dalam hati kita Seseorang, setiap hamba, setiap manusia Ditugaskan untuk mengingat Allah Kenapa? Saat kita mengingat Allah Hati yang tadinya keras menjadi lembut Diberikan cahaya sehingga kita kalau berdoa nggak bisa nyebut nama Allah air mata kita keluar organ tubuh tujuh yang akan menjadi saksi diomil kiamah mata ini akan menjadi saksi diomil kiamah telinga akan menjadi saksi diomil kiamah mulut akan menjadi saksi diomil kiamah tangan akan menjadi saksi diomil kiamah kaki akan menjadi saksi diomil kiamah dan yang paling ini, nih paling bahaya Kemaluan Kemaluan ini pun akan bersaksi diomilki Allah Jika tujuh organ ini sudah bersaksi dalam keadaan baik Selamat kita Kalau tujuh organ ini gak baik Nah ini tergantung semua dari hatinya Kalau hatinya gak baik Semua tujuh organ tubuh ini gak akan pernah baik Maka selamatin hati kita ya Selamatin hati kita zikir selalu sama Allah Ya ini malam doa kita dikabulin sama Allah Ya Allah, banyakkan rezeki kami Pakul pulang sampai rumah Buka pintu rumah Buka pintu kamar, ketiban duit Kaget nggak? Kena jantung Pak Manfaat duitnya Mintanya Pak ya Allah Berkahkan rezeki kami Mintanya rezeki yang ber Mau jadi orang kaya Apa mau hidup berkah Mau hidup mau kaya apa mau berkah, mintanya ya Allah jadikan kami orang yang kaya raya juga bar, orang kaya mau banyak no yang ditangkap KPK orang, ah, duit duitnya triliunan, tuh satu triliun pernah lihat duit satu triliun, Sarua Aing juga, tuh kalau dibeliin cendol nih perumahan BTN tenggelam. Banyak loh duit segitu mah Tapi berkah? Enggak Minta sama Allah yang kedua Doa yang kedua kita selalu minta Ya Allah panjangkan umur kami <tuh> Betul? Betul? Mau panjang umur? Yang lain mati kita sendirian mau Mandi sendiri, kain kafan sendiri ngelinding sendiri, nguruk sendiri Mau? Minta rezekinya, udah Minta umur panjang dalam taat ibadah kepada Allah silaturahmi ini salah satunya nih ini silaturahmi gini yang pertama nih akan panjangin umur kita nih yang kedua rezekinya akan diberkahi Allah, Allah yang ketiga matinya dalam keadaan membawa iman ke hadapan Allah amin ya Rabbal amin. yang ketiga kita sering minta juga ya Allah matikan kami masukkan kami ke dalam surgaMu mintanya begitu kan emang kita pantas masuk surga Hah Boro-boro, ibu bikin kopi aja cemberut buat suami. Bu, bu, besok, besok nih, suami mau berangkat kerja, bikin kopi bu, sambil sholawat sambil senyum. Ibu ya, begitu mau dekat sama suami, suami pensiun, ya udah bikinnya sambil goyang, tangannya. Tangannya Bapak, lu senang aja lu. Tangannya goyang, kalau nggak goyang gulanya mana bisa larut. Bawa senyum, makan siang, sediain. Senyum, Sore nyediain lagi, ubi, singkong, ngopi. Senyum, makan malam sediain lagi. Senyum, insya Allah besok pagi ibu dibawa ke rumah sakit jiwa sama Bapak. <laughs> lah, hidup nggak pernah senyum, tiba-tiba senyum, baik, kan gitu kan. Ibu ya senyum senyum itu amaliah paling gampang